Kau mau bubarkan FPI silakan. Tapi kami minta bubarkan semua pelacuran di Indonesia Jangan FPI bubar pelajaran ente piara. Iya, yeah. FPI mau dibubarin sehingga musik. Ini malam front pembela Islam yang singkat FPI dibubarkan. Gak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi front persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi front persaudaraan Islam. Singkatannya sama FBI yang mimpin dia dia juga dibubarin lagi nggak apa-apa, ganti lagi jadi front penjaga Islam. FPI hanya organisasi alat uang bukan tujuan. Tujuan kita adalah di Allah Subhanahu Wataala. Ada FBI dan FBI wajib untuk kita pungut. Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 Garis PUU Strik 10 Romawi Sekaring 2013 Dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi membolehkan Ormas Tak berbadan hukum untuk Tidak mendaftar Hanya saja ormas yang Tak mendaftar Tak akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah Muzi putusan Mahkamah Konstitusi pada nomor putusan tersebut adalah berdasarkan prinsip kebebasan terkukul dan berterdiri waktu format yang tidak mendapatkan ini pada instansi pemerintah yang berhunan tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara tetapi negara tidak dapat menetapkan formas tersebut sebagai formas pelarang atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan formal tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum. kami para dan berbangil, dan berbangil, dan berbangil, dan para baik, dan berbangil, dan berbangil, dan berbangil, dan para para Dan kami siap, Dan kami siap. Dan kami siap. Untuk Apapun, Apapun. Jimat, tahun baru 2021 Kami para pemuda Islam Kota Balikpapan Serta aktivis Kota Balikpapan mendeklarasikan perahu baru perjuangan umat Islam Kota Amerika untuk membela agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan nama Front Kesatuan Islam FDI Kota Balikpapan dengan tambang dan ketentuan-ketentuan yang akan diberitahukan kemudian setelah rapingan berhormat dan anggota Islam Jumat 1 Januari 2021 ribu Hari puluh satu. padang gese insyaallah dengan terbentuknya front persatuan islam di Kabupaten gese akan melanjutkan dan semakin membesarkan and the atas negara kesatuan Republik Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan nama dengan nama, dengan nama, nama Persatuan Islam kompromestuan Islam. Islam Bandung Bandung Tuan -tuan. Dengan, ketentuan -ketentuan, Tuan -tuan dengan lambang dan ketentuan-ketentuan dengan lambang dan ketentuan-ketentuan yang akan diberitahukan kemudian yang akan diberitahukan kemudian setelah rapat nas atau rapim sus atau rapim sus persatuan Islam secara nasional Tuan persatuan Islam secara nasional, nasional. demikian deklarasi ini kami sampaikan demikian deklarasi ini kami sampaikan tulus dan ikhlas tulus dan ikhlas Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.